Bismillahirrahmanirrahim, Al-aridus salis. Jadi rintangan yang ketiga. Ini termasuk arid. Arid itu adalah rintangan. Penghalang. Yaitu kesibukan-kesibukan yang bisa menjauhkan ibadah kepada al. Oh. Karena manusia ini hidup di dunia itu seringkali Uh, disibukkan oleh berbagai macam kesibuk kesibukan. Kesibuk. Kok orang yang masjid sibuk <laughs> sibuk apa? Nge Macul, sibuk nang kantor nge macem-macem kan. Jadi saat sibuk ngurusi anak is, istri sibuk ngurusi nego Sampai enggak sempat Untuk iba Sering kali modeng-moden Bahkan sholat itu loh Enggak sampai Lima menit Itu ditinggalkan Karena apa? Alasan yang enggak jelas Kita dalam urusan dunia Ini ibaratnya itu Kita ini seperti kita itu Apa itu? Memegang sebuah bayangan Karena dicekel pora Huh? Sing kita sing kita idam idamkan, sing kita inginkan, gitu betul? <tuh> Wes, sing jerene ini bisa memuliakan hidup di dunia maupun akhirat. Rupot do? <tuh> Donya. sibuk ngurusin dunia. Kenyataan ini, begitu mati apa dipegang donya nih? Tas bangun oma, oh, gitu. Tas duku mobil nyepak-nyepak nih, sawah ladangnya ombo, gimana tuh? kebunnya ombo, duitnya di bank no, di deposito no, begitu mati, apakah itu semua ini manfaati pada kita? kita bawa? enggak, kita ini cuma oleh, ya mentuwolo tego barang, baju ini, keluarga ini, labung duitnya ini wakeh nih ini no ini Kain rong sangang meter, kadang-kadang kurang sama sang meter. Ngimba dan soha mati, malam-malam enggak, -malam ono kemul enggak, mesak lembar, enggak, enggak, bingung, enggak, apa? Begitu ditutup no enggak, enggak, ditutup no enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, sahabat enggak, mati perang terkorban perang, U. Akhirnya diputus, no ya boleh model kau yang ngono, ditarik si kilek kaya ditarik modon, sirai metongol ayo sama no posen sama lakukan, <laughs> nah, lah mengandung kanci napi muru i, tutut cindi cindi tutup nih, ini sirah, sirai ben si kilek kaya kaya to rapopo mulu, kek mono matuing ngono loh gue, mulu, nih soalnya ini, ini kia pelajaran dong, nih, ngek badan, ini. Jadi banyak kesibukan-kesibukan ini malah menjauhkan kita dari ibadah, ibadah sholat gak koper, ngaji Qur'an. malah ada yang ada, Qur'annya tidak buku di lawan, jadi ini setan-setan gak bisa menggunakan orang lainnya. <laughs> Kejimat Qur'annya. Mereka mau namakan buwet, dok, model ngono. Oke. Okay. Lain ini gara-gara ini mau moco Qur'an gak sempat, ibadah gak sempat, apa mana bangun malam. Oke. Okay apa tuh oh. sampai ngaku nih kini solat apa namanya ngaji malam rebo itu ngaji istimewa sama cari di luar nggak ketemu tenan lu gimana ini ngaji ngaji tingkat tinggi lamar sampaian itu kata nih gak solat malam iya kan solat lima waktu kadang-kadang ngawur ngaku tingkat tinggi kok pengertianku takonis solat solat tewis Aku seorang <gulau> nah, Temenan, aku lho niki ngomong Kalau ada orang bilang Sudah mempelajari ilmu hakikat Terus kemudian sholat Syariatnya murad marit Sholat gak doyan, kundangan ora gelem Tahlilan yasinan ra nah, Kok pelan yu Dia model model koyok Lah, Itu orang sama yakini bahwa itu Pembohong besar Omongan ini dubur muluk-muluk, nggak no jagat tapi sari hati bener bener Anak bujo ora direken ora digolek sama duit kalau mau aku mempelajari, ilmu tingkat tinggi Karena apa? Wanak bujo ini tidak dibeluan jani Nah, model kau yang mau pembohong? Besar Bohongi siapa yang dibohongi? Dirinya sendiri dulu Dirinya, bohong terhadap dirinya sendiri bohong terhadap rasul sebab rasulullah perintah enggak ngono bener lagi Wong yeah. urip kongkong so lima wak wang urip kongkong poso roma lalu dua dua lu ngokah bener nggak yeah. salah lalu di bocor doyan rokok doyan sembarang kongkong -kong nyambut yeah. bener lagi yeah. nalar nih lagi lalu <laughs> kok ngono uang kok tingkat tinggi datang orang belum sholat Wah, nomor uno uno pengikutnya yo yo, lu tenan yo, Ngono yo no pengikuti. Permasalahan apa? No Lahan jenih bebas, kok sholat jenih kan enak. Gimana? Soboo soboo adem-adem wudu nang masjid. Lashing yo no, turu muker apa kayak enak? Gimana? Uno lek ngaran lagi ajaran kejawen, kejawen dapur muker wah. Gek. Para wali-wali songo nyampe ake dengan bahasa kejawen kalau ngani wali-wali ini nyampe anu dengan bahasa kejawen ngarani tauhid krono bahasa dijak bahasa arab gak iso zaman kuno wong jangan kan bahasa arab wong islam era patek kenal pada waktu itu masih hindu buddha lah krono apa dengan bahasa nyawi nyawi Gus gusti nu bahasa niku ku bian. Nah, lah terus kapan bertauhid nang Allah inabah bahasannya tak lepasangkan paraning cuma tahu bagus enggak wong yuk, barang liyan ya Quran ya ayo sampen, apa? Wis belajar tauhid datak Marunggo kecekel jane iki te sapa? Niku <guruh> ora genah. Ya kabeh sak lumae jagat iki sak isine iku te Gusti Allah. Oh. Oh, oh. Tapi secara syariat ya ono sing duwe. Sampeyan duwe apa ora? Nggih. <guruh> Wong oh, sampek nyambung mau ampeng kae tuku gitu, gitu, iki kae tuku gitu, iku. Gitu. Nggih mboten. Ndadak biyen niku ono muridte mbayai seta wis mati tauhid ngene. Aku kula sak niki pun paham. Napa oh jane? Aku kula Ya, nopo pun paham. Nggih, Saat ini ne barang kula dicolong maling kula pun paham. Lho paham jatuh pundi wis paham nyolong Gusti Allah sing dicolong ateke Allah. Lha opo enak men model ngono. Kan duwe sapi tuntunan naik, nggih ya. Nggih, boten. Setujui. Ono dadi ngaci-ngaci. dadi guru tauhid ku kak ngawur. Tahu niku kudu paham ilmu-ilmu ning sore, syariat, fiqih yo ya kudu paham, tasawuf yo ya kudu paham. Atekan alibak, ta niku kudu paham lek dadi guru. Lain gak dadi guru, lek dadi guru kan bebas, Nggak betul? Benar nih. Lek sampai sampean mboten dituntun, lha lek kaya kula ngenten ngalim sembarang? Sembarang. Bisa lakune pisan, nggih? Ya. Lah nek mau dadi guru digugu titi. Mau sama kata ini guru-guru koplak. Gimana? Mana dengan bahasa intelek? Kalau kita cari guru harus kredibilitas, guru harus jelas, jelas, bener. Mm -hmm. Kok gak ngerti ini gini? Hmm, gak jelas mau tuh guru-guru koplak diturut. Mau kita, mau cok bismillah, melarun teteh wis ada tidak nong guru? Kakekot kot wisan. Gimana? Wang kita mulang hakai kot murung-murung mulang. Nah ini ya Kemudian ini ada empat ya. Nah ini yang ketiga Ini adalah berupa kodok Apa itu kodok? Kodok ini adalah putusan dari Allah Allah Nah putusan inilah Fimah hukmun bihi fil azal Yaitu ketetapan yang sudah Ditok oleh Allah di, Sejak zaman azal Azali Zaman azali Zaman rikol bendu ini sukitanya apa juga termasuk ditok oleh Allah di hukmun sudah dihukumi oleh Allah sampai sekarang contohnya inti antum sekarang ini berada di sini itu sejak jutaan tahun yang lalu itu sudah ditok bahwa saat ini antum itu jagongan sama saya Eh enggak iso ngeles iku namanya huk hukum kodok itu namanya lah waburudu lah dalam urutnya penyampaiannya bermacam-macam kodok itu bilkhulubi walmuri ada yang manis ada yang pahit mengkani saman paham rukun Islam ya eh, rukun iman yang keenam apa itu berupa kodok kok kodar apa Kode koderi wa basarihi, nggih bener. Dari putusan Allah yang berupa baik itu ya dari Allah yang jelek itu juga dari oh. beneran. Ki, <tik> ele apiku tuh kok gusi Allah? Oh cukup marumono leh e opos jeningi, awak e milih api e doai, -e. kumale ele ora. Nggih bener, itu ya dari Allah. Makanya kadang-kadang itu ono mau -on bejat tuh ya, kok Allah oleh jatah eh, yeah. makanya sama iri. lah kok ono uang perbuatan ini jahat bejat maksiat, wis kano api iblas ambek tonggo terenggisi rai cerwekel, yo kan? lah kok sama moring-moring itu apa? Sama gentay ini? Iya, lah sman moring-moring berarti sama kateng gentay ini. Kenapa Rahman gantai ini? <tuh>, ya, ya, ya babak, kayak ya dilakon-lakoni dewe. Lalu apa? Apa yang harus kita lakukan? Ya ditakoni. Ini rapopo. ambek tongkos yang model kaya, ngunuh, ya takon-takon. Tapi apa ini kudu Ati-ati. Hati, hati Jadi Mam Gozali kaya dengan gambar ini kaya dening kewan, tapi kewan satu ga? Satu ga lah. Dicedein nyakar, dicedein nyokot. Apa maksudnya?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 Rintangan yang kita Apa itu berupa kodok Itu rido Rido di dalam ko? kodok Apapun Keputusannya Allah Awai ri rido Lek coro Coro tasawuf Maneh iku kuduk Dwe sifat kona, ah. Nopo kona? Neri Neri maning pan pan Nenek cowo ini ku biang Dawe, u, poro wali songo angge ini masyarakat yang niku ya kudu nerimaning pantum. <laughs> oh no, gimana? Nerimaning pantum biye, api yo diterima, Alhamdulillah, elek yo diterima, Alhamdulillah, tenengopo awa isi tetep i, iki minong komodalsing uta. Awal indri musibah, alhamdulillah awal istri tetep i iman. Sengko anane musibah muncul nih, kesabar dan kesabaran ikilah lah kecintaan nih gusti. Nulu lah jumpol, murah, lambat ngerus mace. Gimana? Muang ini kayak opo. Gak, pakai bla bla bla ngeteh. Nulek kapan lagi kena ujian? ono iku sawu ambate ngresma maca tapi lek kene oleh kenikmatan gluwun demer merah-merah nggih model-modele kaya wong ngono niki lah modele wong gak patek waras niku nggih makane Rasulullah itu pernah bilang model wong kaya ngene sing rakan. jadi mayyaskur ala nikma i wa wa wa yasbir alal bala i Fadlu Roban Siwa'i, Wahruj mintakti sama'i dari Kanjeng Nabi. Barang siapa yang tidak bersyukur akan nikmat-nikmatku dan tidak sabar akan ujianku. Fadlu Roban Siwa'i carilah Tuhan selain Aku, Gusti Elomori muring -muring, muring muring Mau dikai di di nikmat orang syukur. Orang no terima kasih, baper plus, gemboden, to tiga ibala, orang no kesabaran nih, sambatai, gemboden, loh, pangeran moring-moring, golek oh pangeran saliangnya aku, le on, mo on -no ini duniyo, ono pura, ro ono, bahkan kalau pangeran wahrut, minta tisamai. ayo matu ki u sir songkongi sore lah, samante wuri pendi. Kau huh? hmm. nggak mau oh, no. gimana? Hmm. Lama kali niki kutu rido, nangge ini putusannya gusti oh. Allah, bener lagi, oh, bener. Kalo abu tolib, siapa abu niki Dawuh. Coba saya abu tolib menulis surah surah sing diweni kitab Alqud. Walam anak rido. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ridho itu min makomatil yakin itu menduduki sifat yakin. Menolol. Jadi itu menduduki sifat keyakin. keyakinan. Sapa nih Wong ridho? Fa insya Allah Wong iku malih duweni ini keyakinan singku kuat. Menolol. Dewi ini sifat ya yakin. Lah Wong yakin berarti melakukunu mantap krono ya yakin enggak ono ragu-ragu. -ra? Nggih. Nek usulul ushulul fiqh niku dipun ken al yakinu layu-zalu bisyak. Sifat yakin itu tidak bisa digoncang oleh keragu-ragu. Ragu-raguan. Iku napa iki? Iku kitab usulul fiqh, nek ushulul fiqh. Ngono, mangkane lek kok iki mangko ini kunamini ridho, yang lagi podo aeh, ikun duduki keyakin, ini makom keyakinan, kuno lo, lalu rido wis wisga ono ragu-ragu, masa nolai ikun mangko di teror kanan, di teror kiri, teror ngarep, teror bu, buri, kuno, kira-kira efek pora, teror ikun mang, kuno kau yobuwe wah teroris. Teluk no densus <gbg> <laughs> mm. Nge, Nono no Teroris, di Teluk no Tensus, no <laughs> <gbg> Iyo lah iseng nge roh roh roh dikumang ke Nono Tensus, tanggung jawab, le teror teror harus, cik opa om ya, apa -apa iso a Tensus, <gbg> mm. Nono teroris, teror harus, cik motor, nah mangka nih, iki labung redo, eh klasik dikampak kapak cik pena, iki makom ya, yakin, aku yakin, corona enggak iso mematikan. Membahayakan sedikit pun enggak, enggak bisa, salah kalau ngomong. <tutuk> enggak jadi protokol kesehatan, salah, ini kotok. Enggak, salah satu hukum nih. Enggak badan, perubahan ini peti ya, Mas. di sini, orang kena peti. Wah, sebab apa keyakinan ini? Keyakinan. Allah yuhi wa yu, wayumit Allah lah yang mematikan, Allah yang mem, menghidupkan. Itu Allah. Ini keyakinan kita. Nggak bisa diogel-ogel. Ini <tuh>. berada. keyakinan. Apa yang Apa urip Yori. ridho mati pun. Sehat. Loro. Sangat sih wang karepe yo penak thok air. yo urip terus e mati-mati. Enggak. Yuk, waras e gak tau lara. Karepe padahal itu variasi hidup ono urip mesti mati. Lah sampan wani urip yo kudu wani mati. Mati ne ora wani, ora wani. Jadi ana waras yo ana lo wani waras yo wani lara siap ngono lo. Nggih tapi rumah nikah pakai loro, enggak, ini gua lewong ridho, ini gua tiapa apa ri, ridho, mis gak gak digoncang bah biar lautan mengalami pasang surut, biar siang berganti malam, malam berganti siang, biar dingin berganti panas, panas berganti dingin, tapi hati tetap ri, menera yeah. Ka omongan to aji untuk mencapai kerido aning kilo aje sama niki tati laku tati laku ku penak indah oke in indah ini kilo ajaran ni mako mulia yakin jadi makin yakin mantep, ngono lo oke mengani u wong nek kapan mes melaku wong ku jadi owo wakin menunggu dek kapitilo nong bung suk ne karpe ngebetan tapi ya aning ko sende no yakin <laughs> ini namanya yakin Dan inilah perilaku Orang-orang yang cinta Kepada Allah, Allah. Jadi perilaku ini, Cinta nang Allah Itu adalah nubo, ri, Ridho Apapun yang dilakukan Oleh orang-orang yang cinta kepada Allah Ini dasari ri, Ridho, solat, ridho Masono udah peluwer deka, kayak wajib sholat joso. Ono opole ono udah pelu deka sholat, <laughs> sholat tetep baik, munulu. Opole gak nopo pangan gak poso, itu nggak poso, legamangan, munulu. <laughs> Baikum mangko panganan sapuirang pirang tetep poso, karena awei ditantang, po poso, munulu. Biar gangguan macem-macem, walaupun awei main di darat kapir maribasani gak ono wong lakoni baca, tapi awei dekunu. Dewi dengan daerah kafir, ya tetap ibadah, ibadah. Ini namanya rido itu nah perilaku orang muhibin. Tadi ri rido. wis misalnya e ujian, nih niki rido. Menganek. Biar niko ratu itu ah, apa jenenge Nguji seberapa besar nyalinya orang muslim yang toh. Baginya ini apa itu tawanan perang. Orang Islam yang ditawan diambil satu. Dia diminta untuk masuk ke agamanya. Kamu mau enggak? Saya sebagai Tuhan kamu. Kamu harus menyembah saya. Enggak mau. Keyakinaniku kuat. Kamu saya bunuh. Biar samban, sam, sam, saya sambahan bunuh. Saya tetap keyakinan saya pada padahal. Allah akhirnya aku Al penggal, Penggal panggal dia akhirnya sirain gelundung, gelundung di lapangan, di alun-alun. Ambek moco ya, ayah tuhan nafsu irjii mainah, iri ci, ilaro, pikiro, dia fi ibadi, wadah huli jan nati. Lus mukpong, ih moco ngono, sirah nih ngomong, tadi gembungnya wis. Geletak, sirai, sing mu alun-alun. Orang kedua, ambil, munu. penggal meneh, serupa, ngocok meneh. Orang ketiga, ngunu meneh. Akhirnya, ternyata wong sa'alan alun dibikin tak dibikin heran, kena apa kok ada kejadian semacam i. Itu padahal ini adalah umatnya rojo sing kafiri kumau. Ternyata ini membawa berkah. Orang yang dibunuh ini malah bisa mengimankan orang saalun-alun masuk Islam kabeh. Ini Alhamdulillah ada keajaiban. Ngono lho nggih, iku lek wis kok wis peduli dibunuh. Halo kadang-kadang lek iman kepre, nggih kadang, nggih diiming-imingi supermi, iki wis masuk nang ini kan tiap bulan kon ra sampai sampai sembako kon. Konkon kon kudu masuk agamaku. Oh nggih oke. Nggih Ini Iku lek iman ke kepre, teng Joko gak payu rapi. Wah, kon milih di, Para mandi. Antara beno pokok asal kon kafir. Nge makanya ana jenenge Ahmad datanya agamone lain Islam. Lah <laughs> ne krono demi cin. Jeneng ta. Muda Model-model kaya ngono iku ya bahaya. Gimana, mboten hati imannya diu diuji. Niku akhwal mau kipin, batin akhwal pernah akwal ridho bang Piam beri, beri dobang melarat, bahobois, bahsulit, umurin model kau badi genjet, badik zolimi, badik sakiti, orang berduli. Si yang paling penting awalnya eh eh cinta Allah, cinta Rasul, cinta Ais. benar, bener pernah. Pemain apa yang perilaku Tak tak larang, langsung berhenti. dilarang ya, Allah, Quran ha, mati Nah ternyata Ridho ini termasuk musyahadatul mutawakilin. Tadi ini merupakan kesaksiannya orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. kesaksiannya, "Pongwi pasrah nang Allah." Ya, ikus musyahadai perido, musyahadai rido. Ini kulah uang lek like kapan tawak, tawakal. Oh, anggi sama nunggu tak pasrah no nang pangeran. Wah, kusik Allah gak seneng ambil ah, kulai. Lopo Aku pasrah tak tak no. Apa jadinya? Aku si pancet, tayki re, si panjat sorong. <guluh> Olehmu pasar, mau develop, mau kerja orang, -orang Arab parpe barang. Gimana? Rai eh, pasar itu marinois semua pasar. Nah, jauh Arab gusi alon gawe ikum mangkok cocok ambat timu atau kagak cocok, ya urusannya all. Nah, nah, lah, kon sebagai ibong singkatmu tawakal, kudu, tunri. Bener lagi. Puasa salah pasrah kok cing niku <gulai> kapan diputusi oleh ampe Gusti Allah karo le niku lek Gusti Allah ngasih Gusti Allah pasrah kok kemudian Allah memberi yang di, ses, tidak sesuai yang sampai harapkan itu insyaallah Gusti Allah Maha tahu wajah wajahmu umpamine ini ngene iki engko male akhire dadi wong mursal yo apa wong error roa Orang ngarek dikait duit, cirek mau gak ngerti, mau rok dikait kunar kopa, mabuk mabuk, ayo sombong dong cik, nah menggani lagi dikait duit, nah opo cengkai mabuk, mau orang dikait duit, enggak mbedan, aman obra, aman ganti mas liut, ora i, ora i, sosolek gait duit, du. kira-kira dikait duit, gait di mursal gitu, enggak mbedan, wakeluh, cing tadinya orang itu melarat, gak pola-pola, ini -pola. wakeluh. Gimana? Ambek anak bujuk baik-baik, ya kenal istri, ya kenal anak, ya tahu waktu rumah. Gimana? Dan? Tapi begitu dikira rezeki titik, pola-pola. Kakebora, -pola. oh. wes mak seliyo, makire selingkuh. semua kayak model kayak yang mana ibu. Bujoni menderita kronotidolim. Kira-kira belum nggak ada tonggol model mana ibu. Biar ibu sih malam marah, cuman dia bongkit Cik marah diku api wapi anak, soalnya Bu Juni tidak dicak sorongi kan. Dicak makan karak, gilm. Begitu saat iku kaya-kaya usahanya mau waju, di iki kuiki, satu ternyata akhirnya Bu Juni menderita. Dihulih, no, wong-wong dok -wong anak itu lu dihutung. Temenan ini ya yang tentu kok nih. Gak ngerti anak mangan atau orang rauh rus. paling penting awal happy happy selingkuhan nih Astagfirullahaladzim model-model kau yuk ini ini Ya jadi ini kilu sendiri karpet non karpet si Allah lamparun tawakal itu ya tawakal langsung si Allah eli api di tri, di tri mau, jadi orang no efek, efek no wadah kilun fikuliy ta'ala. lah maka orang yang rido itu termasuk dia itu masuk di dalam setiap apa itu ciptaan Allah. Allah, Af'alullah. Af pekerjaan al Allah, Allah liana karena sesungguhnya Af'alullah. itu itu, itu dari keputusan al Allah tadi menggani, apapun pekerjaan Allah, pekerjaan Allah, semuanya Allah sampai tidaknya adik makhluk, wah wirang kulite. sama keping kulite putih perah, oke. Okay. Rambutnya kerweteng keripul bisa, gih, gih, maruk pendek duggle, apa pesen? Hah? Hmm. Ha? Agak pesen ya? Orang tuh pesen, Iku gusti Allah, Iku lagi nggapi model kau yang unik, Iku mangkok, Iku tak repigusti Allah sih. Nah, lewuan kumangkorido, nang keputusannya Allah, nang kode I Gusti Allah, gih, digay model apa aja, mau Iku mangkok tetap. Kakak dek berontak nang pangeran, pangeran, mono, yokai, isinya apa yoi, dinikmati aih, masa, dugali, makhluk lagi kan? masa elek, makhluk. aku duka lima puluh dek, mono langkeng ang, masa nak aku gie elek, lima puluh kalo misal gie koyak aku, mono, bener aih gie, ah makanya nitip pe, pede, mono, happy mono, tadi bang percaya di, nah kita tandanya syukur ternyata kato kong diparingi. Apa jenengnya irungnya pesek tapi nggak waris jaki, koi orina noseniu, <laughs> no pun noseniu lah pesek si arti nih, lah irungnya pesek ternyata dia jadi soket, nggak betul sama si ngilungnya buang ngilau rawalai soket soket, nggak betul, mau rono jenengnya jati pesek, buang enggak deh, disebut pesek ternyata, bang, bang hmm. kadang-kadang kan nonton disebut pesek muring-muring, nggak betul, enggak ya. Tapi ternyata nih, gue pesek, betor rezeki, jaman reze. pian, uno, lawak, sri jenenge gepeng kepeng, mau kepeng, loh, ini kan <tuk> bawa rezeki, ya, numpol, no, ya, Kadang-kadang barang, barang ele, betor rezeki, reze. lelah, seni, mangka nih, Maka, disyukuri, lo. syukur neng, ternyata pen, pen, eh, nah, mangka, la syakartum, lai, azidan, nah, kum, ditambang, syukur, bang, syukur, rimo, syukur itu menerima apa pemberian, al iku syukur, monoloh. Lelah uang itu, lapani syukur berarti orang itu enggak menerima pemberian. Al, berontak, nang pangeran ku nama ini nggak su, so, so, syukur. Lelah syukur, ya wis nyeni ke dinikmati, monoloh. Wis pia-pia dinikmati, nggak poin ada. Ini tandanya syukur. Lalu, Makanya jadi Mam Ghozali, apa itu meletakkan sesuatu pada tempat. Tiga, ku syukur. Layakunu <tuh> <tuh> Fimulkihi ilama Kodohu Jadi tidak ada fi mulkihi di dalam Kekuasaan Allah Ilama kodohu kecuali itu sesuatu Yang sudah diputus oleh Al Allah Menuluh Jadi Semuanya ini ada di dalam genggaman Allah Allah di dalam kekuasaan Allah Allah, nah, itu semua diputuskan oleh Allah, Allah enggak ada loh, Maksudnya bentuk saman beto-beto ini itu adalah seputusannya sih. Allah, maka ini jari buku ku, soiku, si jisilet, si <guluh> jadi bukuan itu menunggu saya itu sece silit, sece dianggit, jadi itu jadi bukuan itu tidak, atau kata dengan bahasa yang rodo alus, sece irung, sece sece sece, sece, setiap orang itu dewi-dwi, maka sudah dipeksa, tidak memaksakan kehendak dalam ajaran Islam enggak boleh. Kon bikarpi ini karpi ini karpi ngapab, bapak karpi jalan terobos. Kulo pernah kok ano arek, niku uh, dua pacar. di keluarga kulo dek ngapab nih, meriki. Kalau bapak gak setuju, ibu gak setuju, bareng kono jalau kula nikah kena, kulo langit ngalang-alang, malu sila melangkai keluarga kulo. Itu tak paran kulo tak bareng. Kang, kenapa sampan anak sampan gi podo cinta nih, keneopo sampan kok gak gelem nge, ibu, nge, nge, nge, nge. Oh, no. bapak, nih kano, waneo de ibi neng neng neng neng neng neng Bapak neng neng neng neng neng kok neng neng Melo anu neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng jadi bapak nih nyel oh, nyana wanya, -wong tuh, nyenorek wanita bawon tuh gue heranin. Cak sih, cak, aku kepingin ruh anak sampan apa? Aku lo alasan iopo. Aku loh nih, alasan puloh puloh pun kadung cinta. <laughs> oh no, buat ini bapak nih, lah ya, bapakmu gak gelem nikah nokoan ya opo? Gini puloh tetap mawon, mungkin puloh pun kadung cinta. cinta. Ya, ah nah, wis, nene wis, ya, putusanku Kang Yu Do. Wes, opo karmu lako nono <laughs> aman ora Mereka. bapak ni kagem nikah no mbok ni lako lem mantois lako nono do kon opo jenenge, bapakmu kagem nikah no kon kon katung cinta bis terus no ayo nopo le terus no nopo kulo anu yow bae nikah ono nengong ngongong aku mo gong ngakei kam pang bapa mu kagem kon yon nikah iso kagem ngong nong ngangge nganggei ha. Aja, game, kamu saya ojo, ojo, ojo bingung, bingung, mana bunuh diri, oh, konsultasi kali itu lo pena si, Ah, A, kawan, tarap mau jauh opo, kawan, tarap mau jauh opo, lako, no, lako no, no. Iki lah lako, lako, lako, oleh. Nah, ternyata begitu Kutitan kali kulo, wis nikah, lol bapak gak kelemah, kan, pan ini kah, no? Barong gati nikah, no papan nikah teko di puisi, dulur-dulur, akhirnya gelem nikah, no? Gimana makai situ, pulotin nikah, no? Oh, tunduk, enak borang modelnya nih, Model, delong makan uang kok, cokadean, mau makan bejat, wakun bejat, terus bejat masuk tiro satu terusan, lek tak kandang, lereno, jong lakoni elek, aja ngakau maksiat, aja bejat, gak gelem ya terus, no, no. elek kau gak gelem lereng, oh no singkat yang lereng <tuh> percaya apa wow <tuh> oh, gudut sampai yang singkat yang lereng ini, oh no, mau nulu, singkat yang lereng, <tuh> lereng ini, sobayu, <tuh> bingung zaman, begitu saja kok repot, gimana? Menghakikatupau weh nek, walaupun di kanda nek, gak akan nek, gongkon layaran gak akan nek, yo weh, sungkul anu singlayaran ya, woh, ndolek dulu, bapa terus no, sebab kondue, jatah laku, model koyo ngono, ikut berarti si turung tutuk lah, ne turung tu, tutuk tutuk no, no, ne kon gak maarif, gak kelemarif, nelek main, mengurip niki kan laip pun balah pun, perma, perma yentulih nan, ngen Lalai emang mana dilipri, gak akelemah terus sayo bapa no angku lalai mari mari dewi lah cocok niki cocok <tuk tuk> <tuk> kah nah. ya tadi mangkane sama lo cocok kucing wong elek awal elek mutaniku alhamdulillah alhamdulillah mulu kapan anak wong elek lakuni bejat aman alhamdulillah alhamdulillah aku kakek wongi aku kakoyok wongi wongi tapi orang, -orang Maka atas orang-orang arif, ya, dengan kodo ini rido. Jadi, wong arif itu dikayak, wong marifat. Orang marifat Ma itu dengan kodo Allah betul-betul Ridho. Makan ini ada salah satu kitab tasawuf, apabila ada orang itu dikasih oleh, oleh Allah bala, dikasih oleh Allah ujian, kalau dia menerima ujian itu kok nggak sama dengan dia menerima nikmat, maka dia bukan orang mukmin sejati. Nah, iki. Makan ini, maknanya Allah memegi di antara nikmat maupun bala ini harus diterima sama. Artinya Rido, itulah baru dinamakan mukmin sejak apa mau mukmin goleh enak itu, huh? rupa bala ujian gak enak gak enak aku radoyan nyengkir, maru-maru ngaji hakai kot aku lebola, <gif> apa hubungan? ini kita gacar dasi kita nengi, gimana? Leuwung itu marifat ali marifat berarti harus rido dengan keputusan allah. Dengan kodok, Allah ini harus putus, harus ridho. Ikutlah arif, menurut uang arif ini ku ngotot. Ma'rifat, tau, Allah nguji, berarti ini ada hikmah di dibal balik di balik uji. Ujian. Lekapan ujian, Allah nggak lu kelulusan, bora. Oh ijazah, oh bora. Nge, nah, berarti kan Allah ijazah. Yang penting, Allah Wisuda ini adanya tam? Tamrin. nopo tamrin? Uji? Uji. ngaji kak ngerti tamrin. Oke. Nah ini. Takut Nah cocok nih. Nah ini kudu ridho. Kalau ada Orang Arif itu memang ridho. Dengan kodo Allah itu orang Arif. Sumayuradu zalika ila tafsil ilmi. Mulai dikembalikan, yang demikian itu, ila tafsir ilmu pada penjelasan ilmu atau rincian-rincian ilmu. Mata dan bibir kami, dan urut-urutan hukum, urat dikembalikan, ditolak, dikembalikan kepada rincian-rincian hukum dan penjelasan-penjelasan ilmu ilmu jadi sumayurot zalika. jadi orang itu menerima keridoan Allah itu berarti ada penjelasan secara ilmi ilmiah menulu ada runtutan-runtutan ada tarteep ahkam jadi enggak kok kebiru rido rido enggak ya ada tingkatan-tingkatan ono tingkatan-tingkatan nih mana telah telasi kelok Kelas di Doni kelas syariat, ya, syariat, kelas tasawuf, ya, tasawuf, tasawuf, 10 a tingkatan-tingkatan 10 a dewi a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 a bedo, a 10 Maka 10 a 10 a 10 a 10 a 10 itu 10 a 10 maka hamba itu harus ri, ridho. Jadi urusan itu perintah Allah. Seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, haji. Nah ini kan perintah, diperintahkan. Ini kan urusan bah, baik. Seperti yang disunahkan. Seperti umroh. Ya, Mbak seperti kita ini termasuk yang, yang disunah-sunahkan. Sholat-sholat sunnah. Eh, tanggutik pelajarin ibadah sholat sunnah. Yeah. Mau kepadangan orang terkoneh mau hari Padahal ini sangat bermanfaat. Ini adalah ibadah sun sunnah. Eeh, kadang-kadang pikirannya error kan. Mau aku bukdale mas mari sholat sunnah. <laughs> eeh, mungkin ini gitu. Dulu wajah-wajah itu malah hindari sholat sunnah. <laughs>